Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Aku akan mempraktekkan Penanaman bawang merah di botol Langsung aja kita lihat Apa saja yang harus dipersiapkan Dan bagaimana langkah selanjutnya Yang harus kita persiapkan Yang pertama Tentunya ada bawang merah Lalu ada Botol Air mineral jadi ini botolnya sudah aku lubangi pakai alat solder. Jadinya seperti ini. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan, kita potong ujung bawang merah ini sedikit seperti ini ya. Selanjutnya kita masukin bawang merah yang sudah kita potong ke dalam botol. Jadi ini botolnya udah aku potong atasnya pertama kita masukin tanah sedikit biar lapang dan juga, juga kita bawangnya kita masukin Thank <laughs> you. Lalu kita masukin lagi tanah ke botol Sampai menutupi jadi ini guys bawang merah yang barusan kita tanam seperti ini langsung aja kita siram bawang merah ini dapat kita panen setelah 2 bulan ya guys jadi harus sabar nih terima kasih telah menonton videoku dan jangan lupa tonton videoku selanjutnya bye